puji lebih orang kata kena bayar kutuk pula orang kat lain ha una Hi guys, assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak makan menu terbaru daripada KFC sempena bulan Ramadan yang bakal menjelma tak lama lagi iaitu KFC ayam percik. dia ada set Dua pieces ayam dengan nasi, air dan coslot macam tulah macam biasalah. Berapa eh harga dia? Lupa RM16 something kot. Kita tengok. Oh, uh, aku dapat perha RM2. Kemudah. Ha, itulah. Ini je. Okay. nampak? Ni ayam, ayam percik tapi bukan macam ayam percik yang kita boleh dapat dekat Bazar Ramadan tu. Yang berkuah-kuah tapi ni ayam goreng je. Dipercikkan. Gratul dulu. Minum dulu guys. Kita tuangkan koslor sikit kat sini. Okay mari kita makan guys. Mak kita rasa ayam ni dulu ayam percik. Ayam goreng percik. Bismillahirrahmanirrahim. Sos set eh. Mari kita rasa dengan sos pula Ayam dia Sos percik Macam tak sesuai je pakai sos semua so, makan macam tu je Macam lebih kurang Tandor, Tandori ke apa pun ada Lebih kurang Sebelum ni kita makanlah dengan nasi eh mungkin dia balance well balance balanced. Bismillahirrahmanirrahim. Tak suah pakai sos dia. Tak payah pakai sos. Aku dah letak buka dua sekali plak tu fiiden. Okey, makan saja. Macam banyak pulak nasi dia Oh lupa Nasi banyak, aku bukan Iki suka nasi Ambil selaut sikit Ambil nasi Bayar sok tak habis Aku patut ambil separuh je nasi ni Kalau aku makan semua ni Sampai lama video ni akan berlaku hmm. Tapi yang ayam ni dia tak kuat sangat rencah dia macam yang sebelum ni tandoori kau tu macam kuat sangat tak rasa tak kuat sangat ada rasa tapi tak kuat <tuk> Subit kan. Dia ni macam bali ni scrunch. Aku pun dah lupa dah rasa dia macam mana. So tak tahulah. Tapi memang adalah macam sama lebih kurang. So biasa lah KFC kan. Nah, nah, yang kecil tapi orang tak akan pergi. So dia tak ada masalah kalau orang cakap yang kecil ke. Buat me menu baru macam tu. Macam tu je. Dia tak akan risau. Sebab orang akan tetap pergi. Macam mana pun. Okey jelah rasa dia tak adalah sedap mana. Biasa-biasa je. Aya yang spice yang spicy lagi sedap, yang biasa okey. Marilah kita makan. Kampuji lebih orang kata kan baya. Kutuk pula orang kata lain. Ha. nyaang boleh buat makan kalau lapar, kalau kenyang jadi ya tak sedap kot. <laughs> macam biasa terima kasih pada yang sudah sudi menonton video aku sehingga ke hari ini, minit, minit ini detik ini, jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe pada yang belum subscribe golonglah subscribe Okey. itu saja terima kasih dan see you guys di next video, bye bye